Baik ya hari ini kita pengen ngebahas salah satu aplikasi raksasa Yang mungkin hampir dari semua orang yang memiliki Android hari ini sedang berhubungan dengan aplikasi ini Mungkin ada yang buat belanja-belanja karena mungkin udah sering belanja-belanja Atau mungkin kalian ini salah satu pengguna aktifnya maka kalian dapat kesempatan buat minjem uangnya Atau mungkin bisa dapat kesempatan buat menggunakan pay letternya dan hari ini kalian sedang bertanya-tanya gelisah banget karena mungkin belum mampu untuk melakukan pembayaran di, di salah satu produk Paylater atau mungkin SPINJEM mereka. Apalagi kalau bukan yang namanya aplikasi Shopee atau mungkin yang disebut dengan aplikasi Orange. Ya, hari ini siapa yang sudah menggunakan aplikasi ini dan ternyata belum mampu melakukan pembayaran? Terus hari ini sedang panik karena sudah mendapatkan pesan-pesan yang akan kita bahas pada video kali ini. Siapa yang hari ini sudah mendapatkan pesan untuk menyuruh menyiapkan matrai Rp10.000 atau mungkin akan mendatangkan Pak RT dan Pak RW setelah dikoordinasikan dan suruh T untuk di jam 11 siang karena DC lapangan dari aplikasi ini akan datang menjemput dana tunai. Terus katanya jangan pakai drama dan banyak alasan. Oke baik kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini. Beginilah contoh pesan yang mereka sudah kirimkan kepada salah satu follower kita. Dan kalian bisa ngecek di belakang layar monitor berikut ini. Oke ya kalian bisa melihat jadwal pengambilan dana ke rumah. Kata DC dari aplikasi Shopee ini ya. Yang pertama adalah berkas dan kelengkapan. Yang pertama adalah surat blacklist atau slick OJK langsung dapat surat blacklist ya dari Slik OJK dan yang kedua adalah surat jalan dan yang ketiga adalah lampiran fotokopi KTP dan foto selfie. Berarti foto selfienya ini fotokopi ya, ya kan? Dan yang selanjutnya adalah pelaksanaannya diantara antara tanggal 15 sampai dengan 30 Maret 2023. Nah, siapa yang sudah mendapatkan pesan-pesan seperti ini dengan catatan ya, mereka bilang siapkan materai 10.000. Yang pertama dan yang kedua silahkan stay di rumah atau alamat KTP dari jam 11 siang. Sampai dengan jam berapa? Kita nggak tahu mereka ini mau datang jam berapa. Dan yang selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Pak RT dan Pak RW setempat. Wow ya kan? Lanjut silahkan siapkan dana lunas ya sejumlah tagihan tanpa banyak alasan dan drama. Siapa hari ini yang sudah menyeting kehidupannya dengan alasan dan drama. Nah, hari ini sudah dikasih tahu nih sama DC dari aplikasi Shopee, jangan banyak alasan dan ba jangan banyak drama, katanya seperti itu, ya. Terus mereka bilang, ya kan di sini pembayaran melalui aplikasi ditunggu, ya. Hari ini maksimal jam 12 siang. Wajib kirim bukti bayar untuk penghapusan data Anda di sistem penagihan lapangan. Ini sudah berbalik, derajat ya kan? Di awal ya, mereka itu udah bilang ya kan? Mereka akan datang dan suruh stay untuk di rumah pukul sebelas. Lalu di ujung pesan, mereka mengatakan pembayaran melalui aplikasi ditunggu hari ini. Kalau seandainya memang mereka mau datang ngapain juga mereka harus menganjurkan kalian untuk melakukan pembayaran di aplikasi ya kan. Dan di sini mereka mengatakan silahkan stay di rumah alamat KTP dari jam 11 siang. Nah mereka sudah tetapkan jamnya. Untuk orang-orang yang dalam keadaan panik ya kan. Pasti mereka udah tinggalkan rumah dari jam 11 sampai besok jam 11 siangnya lagi. Karena mereka udah dikasih tahu kalau mereka ini akan datang di pukul 11 siang. Dan hari ini yang sedang panik, udah dari tadi nungguin mana nih DC lapangan dari aplikasi shopee Kok belum datang datang ya kan? Nah, hari ini kalian harus bisa menggunakan logika sederhananya. Kalau memang di daerah tersebut ada debt collector lapangannya, mereka tidak akan beritahukan kapan mereka datang. Kenapa seperti itu, Bang? Iya, kalau seandainya mereka beritahukan kapan mereka datang, Tanggal berapa dan pukul berapa sudah pasti kalian kabur di luar ya. Jadi harus aktifkan dulu logika logika sederhana kalian lah. Dan yang selanjutnya mereka menyuruh menyiapkan dana lunas dan di akhir mereka menyuruh pembayaran melalui aplikasi. Dan selanjutnya mereka memberikan tanggal ya, tanggal 15 sampai dengan 30 Maret katanya seperti itu mereka mau datang. Rentang waktunya itu sudah hampir dua minggu Itu sudah cukup terlalu lama dan mereka memberikan kalian uh, sok terapi dengan membuat kalian panik dua minggu ya Pasti dua minggu ini makan tak enak, tidur tak nyenyak dan mungkin mandinya pun sudah tak basah lagi Dan yang selanjutnya akan berkoordinasi ke Pak RT dan Pak RW Ya bagus kalau memang seperti itu. Dan pertanyaannya apakah sudah ada debt collector lapangan yang berkoordinasi dengan Pak RT dan Pak RW? Jawabannya belum. Setelah ribut-ribut barulah mereka mau berkoordinasi dengan Pak RT dan Pak RW. Wah Bang kok tahu? Iya banyak kemarin beredar di video-video yang lain itu. Beberapa debt collector lapangan itu memang ribut di rumah tersebut. Tapi baru setelah itu mereka mengajak ke Pak RT dan Pak RW. Itu salah. Yang seharusnya yang benar itu sebelum mereka ribut-ribut Sudah koordinasi dulu dong dengan Pak RT dan Pak RW setempat Kalau yang dikirimkan Shopee ini sih benar Mereka mau berkoordinasi di awal Tapi ini belum pernah terjadi Nah untuk kalian yang mungkin hari ini belum jujur Itu salah satu yang membuat kalian hari ini panik banyak ya diantara teman-teman kita itu hari ini panik karena memang mereka belum jujur dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya Atau mungkin hari ini masih bersembunyi di dalam rasa ketakutannya Nah gua pengen ngajurin untuk kalian yang mungkin belum jujur Cobalah untuk lebih jujur dan terbuka terlebih dahulu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kalian dan yang kedua stop untuk panik berlebihan Sehingga kalian tak mampu untuk berpikir jernih Untuk membaca pesan-pesan yang mereka kirimkan saja Kita sudah ketakutan Bagaimana mungkin kita mampu untuk berpikir secara jernih Jadi harus diaktifkan dulu Akal sehatnya yang hari ini sedang sakit Karena terus-terusan mendapatkan teror dan intimidasi Setelah itu kalian memang merasa dikejar-kejar Karena masih punya utang. Nah, gua tidak menganjurkan kalian untuk tidak membayar, tapi hari ini memang kemampuan kita lah yang belum mampu untuk melakukan pembayaran. Jadi gue tetap mengajak untuk meluruskan niat, membersihkan hati, menjernihkan pikiran Supaya nanti pintu rezeki kita terbuka satu per satu Kalau seandainya hari ini kalian masih tetap dalam keadaan panik Maka pemikiran kalian akan tercipta secara negatif Setiap segala sesuatu yang dimulai dari yang negatif Sudah pasti hasilnya takkan ada baiknya Oleh sebab itu cobalah untuk ya... Berdoa berusaha secara serius nanti kalau udah ada uangnya gua pengen bayar lah ini gua nggak mau lagi berurusan sama yang namanya aplikasi-aplikasi seperti ini Nah itu jauh lebih baik ketimbang kalian bolak-balik bertanya apakah aplikasi ini aman atau tidak bang Apakah aplikasi ini melakukan penyebaran data atau tidak bang Apakah aplikasi ini memiliki debt collector lapangan atau tidak bang Stop berhentilah bertanya-bertanya yang seperti itu itu tak akan ada habisnya ketika kita harus melayani satu persatu pertanyaan dari kawan-kawan yang terus ketakutan ya dan kalau seandainya kalian bisa lebih jeli untuk e, membaca pesan-pesan ini maka sepertinya kalian akan bisa menjawab satu persatu pertanyaan dari permasalahan aplikasi pinjol ini ya jadi udah cukup jelas dan untuk saat ini kalian tidak perlu panik berlebihan Oke, okay, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Dan mudah-mudahan video ini bisalah menjawab kegelisahan kalian yang hari ini sedang bertanya-tanya tentang debt collector lapangan. Kalau seandainya memang di aplikasi tersebut ada debt collector lapangannya di daerah kalian, maka mereka tidak akan biarkan kalian itu keterlambatan untuk satu bulan lebih. Biasanya, antara rentang satu bulan saja, mereka itu misalnya satu bulan lewat tiga hari empat hari mereka itu sudah pasti akan datang melakukan penagihan kalau seandainya memang di daerah kalian tersebut Memiliki debt collector lapangan dan itu sudah dibuktikan dari aplikasi Kredivo yang kemarin udah gua share ya itu kalian bisa langsung cek aja di video sebelumnya Langsung dari pihak internal Kredivo yang melakukan kunjungan untuk melakukan penagihan itu keterlambatan satu bulan lewat tiga hari atau empat hari Atau 34 hari mereka langsung datang melakukan kunjungan untuk melakukan penagihan jadi terjawab sudah Jangan panik berlebihan Oke jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh